Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Apa kabar sobat mancing semua? Semoga sehat selalu ya Dan saya ucapkan selamat datang di channel NBX Fishing Bagi yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini Agar bisa mengklik tombol subscribe dan loncengnya Agar bisa mendapat notifikasi dan informasi video terbaru saya yang ma bahas seputaran dunia permancingan di video kali ini saya mau membongkar reel ryobi virtus 2 sw 6500 hp bagaimana saja isi dari dalam reel ini mari kita lihat pertama-tama kita cek ki rasionya 5 banding 1 oke okay. ini sudah kusam ya, karena sudah lama dipakai reelnya hmm. nah, mari kita buka sekarang reelnya udah agak lama jadi cat-catnya sudah mulai mengelupas tapi enak nyeril ini dipakai untuk mancing semut banget kita buka nah ini dia isinya pertama ada gear dan ada baut catnya sampai ngelupas-ngelupas begini ya sampai sudah mau minta dicat ulang Oke kita buka Dia real, per, apa real? Kok real sih? Gear pertama, oke. Okay. Kita ambil obeng, kita buka baut kecilnya dulu, diputar. Okay. setelah itu kita ambil kunci 12 untuk membuka baut yang besar ini lalu kita buka handle nya sini handle nya sudah power handle ya sudah terbuka kita putar putar putar putar sampai handlenya terlepas nah ini handlenya kita buka ya ini tampilan selanjutnya ini bagian dalamnya ini ada beberapa baut kita buka bautnya dulu satu persatu Cabut ini di dalamnya masih ada, kita buka dulu baut-baut yang di samping ini. Buka, baru satu per satu. Buka bautnya, buka lagi baut yang di belakang. Ini licin tangannya nih, sampai buka baut gini aja, sulit. terlepas. Selanjutnya kita buka kokrasih. Ya. Oh, ada yang lupa. Ada kelupaannya. Oh, baut satu masih belum dibuka. Kok keras ya? Ah, ternyata ada lem kali ya. Patah tapi terapakalah yang penting nggak mengganggu performa real ini kita buka satu lagi baut yang tertinggal ini cabut bautnya ini oke okay, sudah kita buka isi dalamnya nah ini dia isinya ya bagian dalam kita cabut gear satu ini kita cabut Tampilan gearnya gigi-giginya masih sehat, semua nggak ada yang kalah. Masih jos, gandos, kita buka lagi kayak eh, kotor ya, nanti dibersihkan. cabut gear satu lagi ini wah kotornya nanti diri bersihkan baru dipasang lagi biar lebih mantap putarannya kita buka lagi bagian dalam sini tangannya licin licin licin Nah, ini. Isinya kayak gini nih. Kita keluarkan. Oke. Okay. Kita bersihkan dulu dan nanti kita pasang. Oke, okay, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.